Aku tamik-tamik naik Ranaiku masuk Jadi Ayam-ayam Lu Mue-mue surah suranu, Amin lagi Aku akan Payuh Tentu Mi Na super nitindo, turan, anang-anang turang Hatiku kung Terima kasih telah Jangan takut, Setelah lalu, biar segera si kita bayi.